salah satu fenomena yang memprihatinkan yang membuat para ulama prihatin adalah masalah ini banyak yang tidak memuliakan ahli ilmu bahkan mencela mereka suudon kepada mereka menyebarkan isu tentang mereka menggibahi mereka bahkan memfitnahi mereka Syekh Abdul Razak bin Abdul Musim Al-Abad beliau mengatakan fenomena menyerang ahli ilmu pada hari ini itu belum pernah terjadi di masa-masa lalu <tuh> betul di masa lalu sebagian ahli ilmu difitnah seperti contoh Alimam Bukhari difitnah tetapi Stadium Menjatuhkan Para ulama Pada hari ini Itu lebih tinggi, lebih parah Daripada masa-masa sebelumnya Ini bukan Saya mengatakan Ini adalah Kesimpulan dari Syekh Abdul Razak Bin Abdul Al-Abad Dan kesimpulan beliau di, Dikatakan juga oleh pengisi masjid Nabawi yang lain, salah satu anggota komite fatwa dan ulama senior, Hashim Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Ashinkiti, beliau juga mengatakan hal yang sama. Ini yang memprihatinkan. Oleh karena itu, harus ini, harus dikembalikan.